Pak aku hati lu mau aduh, aku nyon panggis tuni aku gak no ya na sehat, gak ada masalah popo. apa selamat, mulai selamat Ya wis du, bapak mah cukup untuk nge-nato Buddha selamat, mulai selamat Nau kona sing hati-hati, nang koncao-koncao, ya sing api Bapak mah emang buda selamat, mulai ya selamat nganti diteko oman Bisa lah Pak, ngomong no ini Masih lah, ngomong-ngomong ini Walaah, aku gil yang seri apa ya? Padahal poso Ya masih wongkono gak poso Tapi anaknya tetep poso Wong anaknya warga Islam Alah, yoi silahkan jenis Menih-menih kontrak Cek mulih aja Ya sudah ngakno ya Anaknya bergaya aduk Selamat Is pertanggulangan ya Pak anaknya begayat om kumkuk anak opo yo. Ya. Aku ki ai, anak ya kerja ado? Ku Yalah, humare, gede, ora anak Wong dikini yo wake. Oppo yo sopos ing rumahmu. gede usah dipikir. Pokok Pak Pak Waalaikumsalam Ya Allah ya, aku Pak Deh Uwala dadah, gede wong orang ya. Iki Sri sama ya Oh iya abis mak ma Alhamdulillah sehat. Makmu onong buri. Mak, mak, kangen terus. Alhamdulillah pertama Indonesia. Kapan balik? pak, kontrak sih tahun. Kudu di Maret Bis do, dang bali, kolek kerjaanan yang kini Aiy. pengalaman Pak. Rencana kontrak entek. Aku kate usaha di kampung. Penisok bapak. ya Wong kudu jujur. Aku aku Oh no. Pak, tak no HP ya komunikasi sak wayah wayah. Aku HP ani ora salah salah. Ono mau rusak Ka tau muslimat sak menika sampun waktu imsak imsak imsak Nduk wis insah bapakmu bersahur? sahur Dikene beda jamak isuk tadi bengi bengi tadi isuk Saya kono nggih negara ndi kok seje Kapan balik? Iso ae sampe ni ki, Pak. Yo wis, wis dak subuhan. Sing ati-ati yo, Nduk. sampai yo disampe yo. Iya, Mak. Sampe karo Bapak sehat-sehat terus loh Supun yoda, aku nitip-nitip wong tuaku. Sepurane lek aku ngrepoti terus. Walah, santai ae. Wong masyarakat tetanggane ku kudu ngono. Sopo sing kate peduli lek kudu tanggoni dewi kan? <San> <San> kudu perjuang, nggak ucu-ucu ono. Iya lek wong tuane sugih. Iya, aku ngerti. Prosesiku gak janati hasil, Gusti Allah mboten sare. Tadi kan sabar ae ndik kono. Iya, kabeh kudu ikhtiar, kudu sabar. Ya wis, nah siap-siap subuhan. Salam gawe ibu bapakmu yo. Iya, hati-hati yo ndik ileng, Eling sing digoleki apa. Aja golek jodho ae ndik kono. Tidak ikhunu gampang tergantung kapan ketemu judoni. Wes pembahasannya kak tepak. Semuain lo yo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Lapo pak, dia mau semua po. Aku ku tunggu Yudiwi ngomong ngambi api. <laughs> Saiki zaman bercanggih pak, komunikasi iso masih lewat telpon to. Hati ngomong-ngomongan apa itu enak Makmu ada di bawah Tapi ada di bawah apa Dibadak nondek desa ya Pak Dikini Hati ngomong-ngomongan tempe ya Yara iso Meneh-meneh seperti like emak Hati goreng tempe video call Pak Ya, makmu ngeteknya ngomong-ngomongan awakmu Dari ini kangen Saiki kan sewayah-wayah sa Hati telepon kan iso Pokoknya aku nggak kerja Sampai sehat terus yo ya mbak Ya, sejak saiki awakmu sangat hati-hati Nokunus sehat buat rakyat. Iyo Pak, Amin. Tunggak no, anak anak mikir sukses. Isom bagi anak sampean karu emak. Iyo wes Pak, salam kawin emak yo. Buko tak telpon maneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya pak Kira-kira wakmu isik poso Isik poso pak Aku lagi kerja lagi pak Kira-kira riaya mule? Halo Waduh Halo? mati Siri Siri Siri Waduh mati Siri Siri